Halo cewek-cewek, ketemu lagi sama Telmo channel yang akan menerima pengetahuan kalian sebesar 0,01 persen. Nah. Hari ini gue mau ngebahas tentang artichoke atau dalam bahasa Inggrisnya artichoke. Ini adalah bunga yang bisa dimakan Dan selalu ada pada saat musim dingin Dan berhubung di Italia lagi Lockdown Jadi gue bahas tentang makanan-makanan aja ya Supaya kalian niler dan menggendut bersama Telmo Gue akan ngebahas gimana cara masakannya Cara menyianginya Dan cara makannya Tentu saja cara makannya dengan mulut dan tangan Jadi saksikan terus dan tonton terus video gue Kali ini gua mau bikin Karcovi soto lolio Jadi karcovi ini Atau arti coksi ini bisa dikukus Direbus, digoreng Diapain aja bisa deh Sekarang gue kasih resepnya ya Nah sekarang kita rebus dulu Kercovinya pakai daun salam Siapkan cuka Cuka putih ya Jangan cuka merah Untuk direbus bersama daun salam Lalu masukkan White wine Anggur putih lalu masukkan garam kasar secukupnya sekarang kita siangi carciofo-nya atau coknya ini harus satu-satu kita buang kelopaknya kita potong dulu sedikit batangnya ini Biasanya cara ngupas orang Italia mundur seperti ini, ya. Kalau kita kan ngupasnya ke depan, ini baru aja gue belajar cara ngupas ke belakang. Susah, loh. <laughs> Lalu, setengah bunganya ini kita potong horizontal. Nah, itu bagian tengahnya atau jantungnya. Itu kalau berasa tajam, harus uh, kita potong lagi. Tapi, kalau nggak berasa, ya udah, lanjut. Terus satu-satu kelopaknya kita buang Besok gajian Enggak Gajian Enggak Gajian Enggak Itu aja terus Lalu kita bersihkan lagi bagian ini Karena biar permukaannya halus Kayak kulit orang Korea Jadi Kita seset lagi Kita ulangi lagi cara potongnya Bisa buang dulu kelopaknya Lalu bersihkan bagian batangnya Nah pasti diantara kalian banyak yang bilang Mirip ya seperti kecombrang Iya mirip dengan kecombrang Tapi tidak sama Jadi kalau misalnya kecombrang itu dia bentuknya seperti ini ini kalau kecombrangnya udah mekar ya Kalau misalnya karcovo atau karcovinya sudah mekar seperti ini Dan kemiripan dari kecombrang dan artichoke Itu adalah sama-sama dimakan pada saat masih kuncup bunganya Jadi kalau udah mekar kan nggak bisa dimakan lagi Selain resep ini Artichoke ini juga bisa dijadikan sebagai topping pizza atau ditumis seperti ini hmm, enak kan Mungkin bisa juga dijadikan Sambal artichoke Atau sambal karcovi Seperti sambal kecombrang. Nah itu ada bagian yang tadi Yang tajam Gue potong lagi Habis itu dibersihin Dicuci bersih terus kita rebus deh Nah pertanyaannya adalah kita merebus sampai kapan? Ya sampai mateng dong. Cuma matengnya jangan sampai kelembekan ya. Cukup sampai bisa ditusuk oleh garpu atau pesok, eh pisau. Nah. Kalau sudah bisa ditusuk dengan pisau atau garpu Sekarang kita panggang Untuk Menghilangkan air Kadar airnya Jadi biar enggak Benyek-benyek Daun parsley yang sudah Kita siapkan tadi dipotong-potong ya Lalu siapkan Tempat Yang kedap udara Terus kita masukkan Karcovinya satu persatu atau bisa juga pakai botol kaca yang kedap udara itu lebih bagus lagi wadah ini sebelumnya sudah disteril dengan air panas dan jangan sampai karcovinya ini kena tangan ya jadi menghindari terkontaminasi dari bakteri Lalu taburkan daun parsley di atasnya. Secukupnya aja. Lalu ambil 2 siung bawang putih, digeprek. Kalau misalnya di tengah bawang putih eh, ada tunasnya, itu harus dihilangkan dulu supaya biar bisa dicerna lebih baik oleh tubuh. Masukkan oregano secukupnya, bubuk cabe atau cabe segar juga bisa, kemudian lada hitam, lalu tuang. Minyak olive oil, kalau bisa sampai terendam. Tapi kalau misalnya sayang sama minyaknya, cukup setengahnya juga enggak apa-apa. Nanti keesokan harinya bisa kita balik ke wadahnya. Boleh ditambah dengan garam Dan kalau misalnya suka Bisa ditambahkan dengan perasan jeruk lemon Kita aduk-aduk sedikit Lalu tutup Dan simpan di kulkas Minimal 24 jam Inilah hasilnya setelah satu hari. Yang satu ini hanya direbus biasa. Karchophy ini bertahan di dalam wadah tersebut bisa sampai satu dua bulan, atau juga bisa sampai tiga bulan. Pokoknya, yang penting harus steril dan bersih. Kalau orang Italia, mereka makannya yang direbus aja itu tinggal ditambahin garam, jeruk lemon, sama olive oil, dan langsung dimakan begitu aja. Biasanya mereka makan bersama roti. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di vlog gue yang lebih greget Buon petito Eh, ciao ciao